Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore uh, Semoga kita semuanya dalam keadaan satu walafiat. Sore ini kita mau berangkat uh, Menuju Guha Siluman ya Guha Siluman Buni Ayu ya, Abah ini bersama tim Tiludulur Misteri Siap untuk menelusuri ke ya, angkerannya buah bonek ayu oke okay, guys kita lanjut nanti masih dalam perjalanan guys abah ini bersama tim ini Omanan om sebagai driver kalau dan itu om rudi juga om ido juga om ian kita ada sebagai tukang kecrek, guys ada tukang kecrek om ido om rudi ini driver abahnya om manan Omanan, tangannya apa? Oh tangannya ya lagi sakit ya Omanan kasihan Aduh kalau abang nggak bisa Sank injek kupling ya, Masih perjalanan masih jauh kita Oke okay, guys Alhamdulillah guys udah ber berapa jam dari Sukabumi akhirnya kita nyampe? nyampe juga ke lokasi ya. uh, di pinggir Jalan kanan kiri, pohon, pohon, cukup gede juga pohon. Eh, tersi, mati gue di bawah, mari. Di kunci, pohon, di kunci. Di kunci, dan ya. Nah. Enak pun lima bogor. Lagi apa itu bang? Pakai apa-apa? Oke, abah bersama tim dulu-dulu harus kirim. Baru nyampe di lokasi oh, di pos nih. Di pos gua apa? Bunyayuk, bunyayuk. Ayu, ya. Baru nyampe. Uh, dan abah sekarang mau melaksanakan nah. penelusuran ke gua Guha, eh, bersama tim wisata malam ya, Wisata ya. malam kita. Ini bersama tim kru kita. Sebelumnya hmm. apa perkenalkan dulu hmm. ya. Okay. Ah ini Abah sendiri, Abah Roges. Ini Om Yan. Ini Om Manan ya, Om Manan. Dan lighting itu Om Rudy dan kameramen sekaligus Om Ido Ya. yang paling cakep ya, ya. Om Oke, okay. kita lanjut mulai perjalanan Om. E, gimana ya. Kita atau, dulu. Oh ya. Nah. Oke, okay. sebelum kita memulai perjalanan uh, demi keselamatan dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu ta'ala marilah kita berdoa dengan membacakan Ummul Qur'an Al-Fatihah ya. Iqbal Itu um, mudah-mudahan dalam perjalanan wisata malam pada saat ini kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala dan diberikan keselamatan kita bisa kembali seperti semula dan mudah-mudahan nanti hasil dari penelusuran kita itu ada manfaatnya bagi semua halayak masyarakat rameh dan Marga apa sebab tujuan kita datang ke sini bukan apa-apa kita hanya untuk mengekplorasi ya menginformasikan mempromosikan budaya atau apa wisata yang ada di daerah Sukabumi itu tujuan kita intinya Oke kita lanjut ke lokasi ke lokasi kata aja tuh. Si gama pala eh <laughs> <laughs> kamera okay. Ну, а да. И Nah, Si Abah Oh, mantapnya. Abah senteran-senteran. Si, si Abah senteran. Ah. Gadisnya mah entah, terus mah terus naik naik terus ngebadi mah tuli tuli kaluhur terus ada di What <laughs> are